Luotong akhirnya tidak bisa mendapatkan pilar supresi abadi Ilahi ilahibis kembali dari Lindung, jelas membuatnya sangat marah. Namun, pengungkapan tiba-tiba identitas tetua hukuman Lindung telah terbukti meningkatkan kewaspadaan Luotong tentang mantan. Oleh karena itu, meskipun dia melihat Lindung dengan mata berbisa yang tak tertandingi, dia hanya bisa membawa hati yang penuh dengan niat membunuh saat dia mundur bersama Teng Feng dan yang lainnya. Mereka meninggalkan dataran kuno binatang buas dengan cara yang agak dikalahkan. Lindong berdiri di langit ketika dia menyaksikan pasukan besar gunung mang perlahan-lahan surut seperti air pasang. Baru kemudian tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks saat kelelahan menyapu, menyebabkan anggota tubuhnya merasa agak lemah. Pertarungan pahit ini sama sekali tidak mudah, tetapi tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, masih ada celah yang luar biasa antara kekuatannya dan seorang ahli panggung samsara sejati. Meskipun pertempuran Sky Battle Arena telah berakhir imbang dengan Mang Mountain kali ini, Lindong mengerti bahwa alasan utama mengapa Luotong telah menahan amarahnya dan mundur adalah karena kehadiran suku naga. Berhasil menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasi orang lain untuk sekali saja. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyadari bahwa ada sedikit hubungan antara istana 4 Titans dan suku Naga. Namun, dari sudut pandang tertentu, kesediaan suku Naga dalam menyerahkan segel hukuman kepadanya juga samar-samar berarti sesuatu. Kemungkinan suku Naga tidak akan berbicara selama dia tidak melakukan hal yang terlalu konyol. Bahkan jika suku Naga mengetahui masalah ini, keheningan mereka akan menjadi semacam pengakuan. Ini karena mereka mengerti bahwa Lindong yang memiliki tulang naga primal, memiliki potensi yang sangat mereka hargai. Aku akan menganggap ini sebagai pertolongan suku naga. Bantuan ini akan dilunasi ketika aku memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Lin Dong tersenyum. Dia adalah seseorang yang selalu mengembalikan bantuan yang diberikan kepadanya 10 kali lipat. Bantuan seperti itu akan selalu diingat jauh di dalam hatinya. Kita juga harus pergi. Lindung menoleh dan melihat ke arah api kecil. Komandan Naga Langit Iblis dan yang lainnya saat dia tertawa kecil dan berkata. Iya nih, Little Flame mengangguk dan trio Heaven Dragon Demon Commander saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka yang keberatan. Jika mereka memiliki perasaan buruk sehubungan dengan Lindung menjadi pemimpin aliansi sebelumnya. Perasaan ini sekarang benar-benar hilang dengan berakhirnya pertempuran besar. Lindong telah menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka semua mengerti bahwa dia memang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi seperti itu. Selain itu, sebagai tetua hukuman suku naga, hanya dia yang bisa memberikan dukungan kuat kepada Fortitans Palace yang memungkinkan mereka untuk tidak takut terhadap Gunung Mang. Trio Heaven Dragon Demon Commander memalingkan muka mereka. Mereka memandangi lautan orang yang tak berujung di dataran saat mata mereka menjadi sedikit bersemangat. Mereka semua sadar bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Istana Empat Titans akan menjadi penguasa sejati wilayah Perang Bis. Selain itu, nama mereka akan menyebar ke seluruh dunia binatang iblis dengan kecepatan yang menakutkan. Pada saat itu, reputasi mereka akan menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bentrokan antara dua faksi besar akhirnya berakhir di dataran kuno binatang buas iblis. Kejutan yang berasal dari akhir pertarungan ini menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Hasil akhir dari sebuah dasi jelas telah melampaui harapan mayoritas. Bagaimanapun, ada celah yang agak besar antara Istana Empat Titans yang baru lahir memiliki Gunung Mang. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Istana Empat Titans yang tampaknya menghadapi kekalahan tertentu pada awalnya akan benar-benar berhasil membalikkan keadaan secara paksa dan mengakhiri pertandingan dengan hasil seri. Terlebih lagi, meskipun pertarungan yang mengguncang bumi ini berakhir dengan seri, semua orang bisa mengatakan bahwa kemenangan masih milik Istana Empat Titans. Ini karena mereka telah berhasil sepenuhnya memblokir serangan ganas Gunung Mang. Dari saat ini, Istana Empat Titans yang baru lahir akhirnya benar-benar dapat membangun dirinya di wilayah Perang Bis. Keberadaan yang kuat di daerah lain juga tidak berani dengan mudah meremehkan faksi yang baru terbentuk ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, contoh Gunung Mang ada di sana untuk dilihat semua orang. Selain itu, identitas Lin Hunian yang disebut Lin Hunian tetua suku naga juga membuat orang lain mengerti bahwa ada makhluk besar yang menakutkan di belakang istana empat titans. Dengan suku naga sebagai kekuatan pencegah. Istana Empat Titans jelas mampu keluar dari tahap pengembangannya dengan aman dan akhirnya menjadi faksi kuat yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Guncangan yang diciptakan dari pertarungan di The Ancient Beast Ancient Plains itu jelas luar biasa. Bahkan setelah 10 hari, seluruh wilayah Perang bis jelas masih gempar karena masalah ini. Di tengah keributan ini, situasi wilayah Perang bis juga diam-diam berubah. Di masa lalu, Wilayah ini sangat kacau dan berbagai faksi tidak saling berhadapan. Namun sekarang, wilayah ini memiliki raksasa dengan kemampuan untuk menaklukkan faksi lain. Dengan munculnya raksasa ini, secara alami tidak mau membiarkan wilayah besar yang dimilikinya menjadi berantakan. Sekarang masalah eksternal telah diatasi. Sudah waktunya untuk menjadikan Fortitans Palace satu-satunya penguasa wilayah perang buas ini. Mencapai dominasi penuh seperti itu jelas bukan tugas yang mudah. Yang awalnya delapan komandan iblis di wilayah perang bis dan trio komandan naga langit adalah yang terkuat di antara mereka. Selain komandan iblis sebelumnya Suzong dari Deep Lightning Mountain, yang telah dibunuh oleh Lindong dan yang lainnya, masih ada empat komandan iblis lainnya. Semua dari mereka adalah pemimpin yang relatif terkenal di wilayah Perang Bis ini dan jelas menimbulkan beberapa penghalang terhadap keinginan Istana Empat Titans untuk sepenuhnya menduduki wilayah Perang Bis. Lagi pula, meskipun mereka bergantung pada tiga komandan iblis besar di masa lalu, mereka masih memiliki beberapa otonomi dan sepenuhnya pantas mendapatkan pemimpin di wilayah mereka. Namun, begitu mereka bergabung dengan Istana Empat Titans, Prestise mereka, sebagai pemimpin, pasti akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin dibatasi oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka secara alami merasakan beberapa perlawanan di hati mereka sehubungan dengan pengurangan prestise mereka, dan lindung juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia mengundang keempat komandan iblis ke markas besar Istana Empat Titan saat ini di Lightning Mountain, satu jam kemudian. Keempat komandan iblis akhirnya memilih untuk bergabung sepenuhnya dengan Istana Empat Titans di bawah pandangan acuh tak acuh dari komandan iblis Naga Langit, komandan iblis Condor Hantu, dan komandan iblis Kramas. Tidak terlalu sulit untuk meyakinkan keempat orang ini. Lindong hanya dengan tenang memberitahu mereka bahwa tidak akan ada lagi faksi independen lain di dalam wilayah Perang bis di masa depan. Jika tidak, faksi seperti itu akan menjadi musuh Istana Empat Titans dan Istana Empat Titans hanya bisa menghilangkan musuh-musuhnya. Karenanya, hanya ada dua pilihan bagi mereka, bergabung dengan Fort Titans Palace atau dimusnahkan. Ini sombong dan tanpa ampun. Namun, Lindong mengerti ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menekan Komandan Iblis yang sangat bangga dan tidak bisa dijangkau ini. Tentu saja, selain pendekatan sombongnya, Lindong secara alami menjanjikan beberapa manfaat. Hal yang paling menarik bagi Komandan Iblis ini adalah memiliki objek ilahi yang kuat. Barang seperti itu memiliki daya pikat besar bagi orang-orang seperti mereka. Menghadapi pendekatan wortel dan tongkat ini, bahkan keempat Komandan Iblis hanya bisa tunduk. Istana Empat Titan saat ini adalah eksistensi yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan lima ahli panggung samsara. Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawannya dengan kekuatan mereka? Apalagi? Mereka juga tidak kekurangan ambisi. Sendiri, kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat mencapai banyak hal dalam hidup mereka. Alih-alih ini, lebih baik bertarung bersama dengan Istana Empat Titans. Fakta bahwa mereka mendapat dukungan dari suku naga memberi mereka sedikit kebanggaan ketika disebutkan kepada orang lain. Dengan pengajuan empat komandan iblis, hal-hal berikut menjadi lebih mudah untuk ditangani. Menanggapi perekrutan Istana Empat Titans. Sebagian besar faksi di wilayah Perang Bis memilih untuk menyerah setelah beberapa pemikiran. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Namun, pengecualian ini secara bertahap menghilang setelah Little Flame memimpin Tiger Devouring Army dan sepenuhnya menghilangkan oposisi yang paling vokal. Oleh karena itu, seluruh wilayah Perang Bis berada dalam fase integrasi yang sangat hidup. Banyak faksi kecil mengalir seperti sungai, memasuki Fortitans Palace. Ini memungkinkan tubuh awalnya yang sangat besar untuk tumbuh semakin besar dan kuat. Tentu saja, integrasi seperti itu hanya pada tahap awal. Itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membangun ember logam yang kuat seperti Fortitans Palace. Dan mereka juga membutuhkan waktu yang substansial untuk meningkatkan kekompakan mereka. Lindung telah memberikan wewenang untuk melakukan ini untuk Little Flame dan trio komandan Naga Langit Iblis. Dia memang tidak terlalu mahir dalam hal ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kemampuan yang mengerikan untuk memerintah seperti Tang Sin Lian. Yang terakhir bahkan bisa mengelola aula api flem yang sangat besar dengan tertib sehingga bahkan burunya Moluo tidak bisa campur tangan. Meskipun wilayah perang biskacau sepanjang tahun, ada beberapa ahli tersembunyi di dalamnya. Lindong percaya bahwa jika dia benar-benar menarik dan menyerap orang-orang ini. Potensi yang dimiliki Istana Empat Titans pasti akan jauh melampaui Mang Mountain. Ketika waktu itu tiba, mungkin sudah waktunya baginya untuk benar-benar kembali ke wilayah Suan Timur. Dia mengatakan saat itu bahwa hari dia kembali ke wilayah Suan Timur akan menjadi hari di mana Gerbang Yuan akan dihancurkan. Kembali sendirian akan sedikit kurang berkaitan dengan faktor intimidasi. Setelah Lindung menyerahkan banyak hal dari Fort Titans Palace kepada kelompok Little Flame. Ia diam-diam masuk ke pengasingan budidaya. Selama pertarungannya dengan Luotong, dia bisa merasakan ketidakmampuan tingkat kultivasinya, kekuatannya yang tidak memadai menyebabkan dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Meskipun Luotong telah kalah di Demonic Dimension Plains, itu tidak berarti dia benar-benar telah dikalahkan oleh Lindong. Sebagai ahli yang sangat kuat dari suku Sembilan Phoenix, dia pasti memiliki beberapa teknik lainnya. Karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan kematian sejati. Karena itu, ia harus terus meningkatkan kekuatannya. Namun, pelatihan tenang Lindung ini hanya berlangsung selama tujuh hari sebelum ia terbangun dari pelatihannya oleh Little Flame. Lindong segera melihat ekspresi suram yang terakhir ketika dia keluar dari ruang pelatihan. Apa itu? Lindung sedikit menyipitkan matanya. Api kecil memandang Lindung dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Seseorang dari suku Marten Celestial Iblis telah tiba. Dia sepertinya dikirim oleh saudara laki-laki kedua. Petik 2. Murid Lindung langsung menyusut setelah mendengar kata-kata ini. Mengingat pemahamannya tentang Little Marten Yang terakhir adalah orang yang sangat bangga dan akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi sendiri tidak peduli seberapa besar mereka. Namun. Martin kecil mendapat utusan untuk menyampaikan pesan dari dalam suku. Sepertinya, orang itu telah menemui masalah yang sangat merepotkan. Lindong terkekeh. Dia melihat wajah Little Flame yang agak cemas saat cahaya yang sangat tajam berkumpul di mata hitamnya. Ingin menyentuh saudara lelakinya. Tidak akan mudah. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1132. Masalah Martin kecil. Seorang pria parubaya duduk dengan cemas di ruang depan ketika Lindung tiba. Orang ini tidak terbiasa, dia adalah salah satu dari tiga ahli panggung samsara yang datang bersama Little Martin ke daerah Perang Bis saat itu. Pria parubaya memperhatikan Lindung saat yang terakhir memasuki aula depan. Dia buru-buru berdiri, menangkupkan tinjunya bersama dan berkata, Adik Lindong, aku Wuzong. Maafkan aku karena mengganggu kamu. Petik dua. Kakak Wu Zong terlalu sopan. Lindong menggelengkan kepalanya, tapi matanya agak muram. Dia menatap Wu Zong dan langsung ke titik. Apakah Marten kecil mengalami beberapa masalah? Ekspresi Wu Zong sama seriusnya. Dia perlahan mengangguk dan menjawab, sesuatu telah terjadi di suku. Sangat sulit untuk berurusan dengan dan diao telah meminta aku untuk mengundang kamu. Petik dua. Apa itu? Lindong mengerutkan kening. Mata Zong menyapu tempat itu. Setelah melihat bahwa tidak ada orang luar, dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. "Aku percaya Ah Diao telah mengatakan kepada kamu sebelumnya bahwa dia adalah salah satu calon pemimpin berikutnya dari suku Marten Celestial Demon." Lin Dong mengangguk. "Ah Diao adalah talenta paling hebat di suku kami 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia bukan hanya yang terkuat di antara para kandidat tetapi juga memiliki dukungan terbesar di suku. Jika tidak ada yang salah, dia akan berhasil menjadi pemimpin suku berikutnya setelah pemimpin suku tua pensiun. Kata Wuzong, namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi, gumam Lindong. Mungkin karena insiden itu fragmen jiwa Little Marten akan bersembunyi di dalam batu leluhur dan akhirnya bertemu dengannya. Wu Zong mengangguk, matanya sedikit berubah menjadi suram. 100 tahun yang lalu Ah diau disergap oleh seseorang yang misterius ketika dia jauh dari suku. Dia melarikan diri dengan cedera serius dan ini berlangsung selama hampir 100 tahun. Petik 2. Beberapa ketidaksepakatan muncul dalam suku selama 100 tahun yang telah hilang. Lagi pula, tidak ada yang tahu kalau Ah diau masih hidup saat itu. Terlebih lagi, kandidat lain yang menjadi ancaman terbesar bagi Ahdiao tiba-tiba bangkit. Bakat orang ini tidak kalah dengan Ah Diao. Namun, ia tampak sangat biasa di masa lalu dan tidak menunjukkan ambisinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ia akan segera mengalahkan semua pesaing lainnya dengan cara yang kuat setelah Ah Diao hilang? Apalagi dia juga sangat efisien. Selama 100 tahun terakhir, ia berhasil menarik beberapa tetua yang awalnya mendukung Ah Diao ke sisinya. Petik 2. Uzong menghela nafas tanpa daya setelah mengatakan ini. Meskipun Ah Diao telah kembali, sayap orang ini sudah mengeras dan reputasinya di dalam suku sekarang bahkan melampaui Ah Diao. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini adalah seseorang yang benar-benar tahu bagaimana sabar menunggu waktunya. Sepertinya dia memang orang yang sulit dihadapi. Tidak heran dia mampu mendorong Marten kecil sedemikian rupa. Itu benar. Siapa yang didukung pemimpin suku Marten Celestial di Menkamu? Lindong tiba-tiba bertanya. Sebagai pemimpin suku, jelas bahwa keputusannya adalah yang paling penting. Pemimpin suku tua adalah ayah Ahdiao dan itu wajar baginya untuk mendukung Ahdiao. Namun, setelah Ahdiao menghilang, pemimpin suku memasuki gua surgawi untuk menjalani pengasingan yang mendalam. Dia belum pernah berurusan dengan masalah suku dalam 100 tahun terakhir. Saat ini, para tetua adalah orang-orang yang membuat keputusan bersama. Itu juga karena pemimpin suku telah melakukan pengasingan yang begitu lama, sehingga suku telah memutuskan untuk menentukan penerus untuk membantu mengelola urusan dalam suku. Petik 2. uzong tertawa getir. Namun, jika pemilihan pemimpin suku berikutnya terjadi sekarang, peluang kemenangan Ahdiao tidak tinggi. Setelah Hao Jouyu menjadi penerus pemimpin suku, Mengingat metode sebelumnya, kemungkinan bahwa dukungan Ah Diao secara bertahap akan menurun dari waktu ke waktu. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin suku meninggalkan pengasingannya, dia kemungkinan tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. Petik dua. Hao Jiu Yu Lin Dong mengulangi dengan lembut pada dirinya sendiri. Apakah ini pesaing yang merepotkan dari Little Marten? Suku berencana untuk membahas masalah penerus dalam lima hari. Ah, dia mengirim aku untuk mengundang kamu ke suku Marten Celestial sebelum ini terjadi. Uzong merasa sedikit tidak pasti di hatinya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Kemungkinan dia tidak mengerti keputusan Little Marten, meskipun lindung kuat. Ia jauh dari mampu mempengaruhi keputusan banyak tetua dalam suku Celestial Demon Marten. Apa gunanya mengundangnya pada saat seperti itu? Meskipun dia merasakan ketidakpastian di hatinya. Wu tidak berani menentang perintah Little Marten. Karena itu, ia tidak mengungkapkan tanda-tanda pikiran batinnya di permukaan. Apakah Little Marten mengatakan hal lain? Lin Dong menatap Wu dan bertanya. Wu berpikir sejenak setelah mendengar ini. Sebelum dia menjawab dengan agak tersesat. Ah dia hanya meminta aku untuk melakukan apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa kamu mungkin bisa membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Aku tidak begitu mengerti mengapa dia mengatakan ini. Petik 2. Mata Lindung berkedip. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian dan bertanya, Kapan kita akan pergi? Dia juga tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Namun, Lindung tidak akan menolak permintaan Little Marten atas bantuannya. Segera, kata Wu Zong dengan suara berat. Situasi di suku itu sangat mendesak. Dia masih ingin bergegas kembali dan membantu berbagi beberapa beban yang dihadapi Little Marten. Kalau begitu, mari kita pergi. Lindong tidak ragu. Dia menoleh dan melihat ekspresi khawatir pada Little Flame, sambil tersenyum. Dia berkata, "Kamu harus tetap di sini. Istana Empat Titan baru saja stabil dan masih perlu kamu perhatikan. Aku akan menangani masalah ini di pihak Little Marten." Petik dua. Flame kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Istana Empat Titans, jelas bahwa dia menganggap Little Marten lebih tinggi. Namun, dia belum melangkah ke panggung samsara. Bahkan jika dia pergi, akan sulit baginya untuk banyak membantu Little Marten. Daripada pergi, lebih baik baginya untuk tetap tinggal. Hati-hati kakak, Flame kecil berkata dengan suara rendah. Dia mampu mengatakan bahwa situasi Little Marten jauh dari ideal dari kata-kata Wuzong. Kemungkinan Lindong akan menghadapi banyak masalah dalam perjalanan ini. Lindong mengangguk. Dia tidak menunda lagi karena tubuhnya memimpin untuk berjalan ke depan sementara Wuzong mengikuti dari belakang. Suku Celestial Demon Marten terletak di daerah barat daya wilayah Demon di mana wilayah yang sangat terkenal bahkan di seluruh wilayah Demon ada. Namanya wilayah Iblis Surgawi dan itu milik salah satu dari empat suku penguasa, suku Iblis Marten Surgawi. Mereka adalah tuan sejati di tempat ini. Semua suku di wilayah ini mempertahankan sikap yang sangat hormat terhadap makhluk agung ini. Itu dua hari kemudian ketika duo lindung mencapai wilayah Demon surgawi. Ketika mereka tiba, mereka tidak berhenti dan melanjutkan menuju pegunungan Iblis Surgawi yang terletak di bagian terdalam wilayah Iblis Surgawi. Ada banyak gunung besar yang membentang tanpa henti jauh di dalam wilayah Dimansurgawi. Gunung-gunung yang menjulang tinggi ini terjal dan berbahaya. Angin yang sangat kencang juga hadir di langit. Bahkan ahli tahap kematian mendalam akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama di tempat ini. Uzong merilis peluit setelah mencapai rang Diman Gunung Celestial, memanggil Condor Darah Besar sebagai kuda. Setelah itu, keduanya melanjutkan untuk melintasi banyak gunung. Satu jam kemudian, hamparan aula besar kuno terus-menerus muncul di pegunungan. Pada saat yang sama, banyak aura yang kuat dan sombong juga muncul dalam persepsi Lindong. Beberapa burung raksasa yang tampak ganas kadang-kadang terbang melewati kawanan di pegunungan ini. Binatang-binatang iblis ini juga memiliki aura yang kuat, menciptakan pertahanan alami di tempat ini. Tampaknya pertahanan suku Celestial di Manhattan telah menjadi sangat ketat selama periode waktu ini. Meskipun lindung dipimpin oleh Wuzong, dia masih diperiksa dengan cermat sebelum diizinkan masuk. Orang-orang ini menjadi semakin tidak bijaksana; mereka benar-benar berani memeriksa seseorang yang telah diundang Ah Dio. Lindung tidak peduli dengan pemeriksaan semacam itu, tetapi wajah Wuzong berubah sedikit hijau. Siapa yang berani memeriksa seseorang yang mereka bawa di masa lalu? Lindong tersenyum dan menghibur Wu Zong setelah melihat penampilan marah yang terakhir. Pada saat yang sama, kuburan yang dia rasakan di dalam hatinya semakin dalam. Tampaknya orang yang disebut Hao Jiaoyu memang agak mampu. Dia sebenarnya berhasil secara bertahap melemahkan prestise Little Martin di suku Celestial Demon Martin sedemikian rupa. Keduanya langsung menuju ke kedalaman gugusan gunung. Sepuluh menit kemudian, Wu Zong mendarat di puncak gunung yang menjulang dengan lindung di belakang. Saat dia mendarat, dia melihat tubuh Wu Zong menegang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok menuju ke arah mereka. Ada seorang lelaki berjubah hitam kelabu di depan beberapa sosok. Dia terlihat sangat muda, wajahnya juga tampan tetapi tampak sedikit feminin. Bibirnya yang tipis mengerucut sementara sudut bibirnya terangkat. Membentuk senyum yang membuat orang merasa tidak nyaman Mata Lindong terfokus pada sosok hitam kelabu saat pupilnya menegang Mungkin baginya untuk mendeteksi aura yang relatif kuat dari tubuh yang terakhir Itu jelas telah mencapai tahap samsara Lindong melirik Wu yang tampak gelisah Sebelum sekali lagi menatap pria yang berjalan ketika beberapa pikiran muncul di hatinya Haha, apakah kakak laki-laki Wu pergi untuk suatu tugas? Ria itu berjalan dan tersenyum hangat ke arah Wu Zong. Senyumnya tulus. Wu Zong tertawa datar setelah mendengar ini ketika dia mengangguk. Aku telah membawa seorang teman untuk mengunjungi suku. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Pemimpin suku junior Hao Jiu -yu. Petik 2. Di dalam suku Marten Celestial Demon. Siapapun yang merupakan calon pemimpin suku bisa disebut pemimpin suku junior. Hao Jiu Yu. Lindong mengerutkan bibirnya. Hao Jouyu terkekeh, matanya tanpa emosi dan terbuka melirik Lindong. Yang terakhir jelas bisa melihat tatapan dingin jauh di dalam mata itu pada saat itu. Teman ini harusnya teman diau bernama Lindong, kan? Kata Hao Jouyu tersenyum. Ekspresi Wu Zong sedikit berubah. Jelas bahwa dia tidak berharap bahwa bahkan informasi seperti itu ada di tangan Hao Jouyu ini. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresi Lindong. Dia hanya tersenyum ke arah Hao Jouyu dan menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Haha, siapapun yang berkunjung adalah tamu. Saudara Lindong harus menikmati diri sendiri di dalam suku. Kamu dapat mencari aku jika ada masalah. Hao Jouyu mengamati Lindong sebelum berbicara dengan ramah. Lindong tersenyum mengangguk. Kewaspadaan yang dia rasakan dalam hatinya terhadap Hao Jouyu ini sedikit meningkat. Jika bukan karena Wu Zong telah memberitahunya tentang orang ini, ada kemungkinan bahwa bahkan Lindong akan memiliki kesan yang baik tentang orang ini pada pertemuan pertama mereka. Orang ini memang bukan individu biasa. Pemimpin suku junior Jiaoyu. Masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kami akan mengambil cuti kami. Petik dua. Wu Zong jelas tidak mau mengobrol dengan Hao Jiaoyu. Setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia menarik Lindong saat mereka melewati kelompok. Setelah itu, mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Hao Jiuyu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan atas tindakan Wuzong. Dia menoleh dan menatap sosok Lindong yang memudar saat senyum hangat di bibirnya perlahan menghilang. Pemimpin suku junior Jiuyu. Untuk itu Lindong datang ke suku Celestial Demon Marten pada saat seperti itu. Seseorang di samping Hao Jiuyu berkata dengan lembut, Hao Jouyu terkekeh. Segera setelah itu, dia berjalan maju. Suaranya samar-samar berisi perasaan dingin saat itu menyebar dengan tenang. Bahkan Ah Diaw berakhir dalam keadaan seperti itu karena aku. Apalagi yang lebih parah dari bocah manusia tahap kematian mendalam. Petik 2. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Muah, muah, dada.